orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah sekalipun mereka adalah seorang pejabat maka justru jabatannya akan menghinakan ia dalam kehidupannya orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah sekalipun dia mempunyai harta yang banyak maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufar yang menegakkan kebatilan yang mereka melakukan kemaksiatan Justru mereka berkolaborasi, sementara yang ashidah untuk menentang kemaksiatan tersebut, justru mereka perlakukan hukum yang keras. Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qawi Sultanu, Alwadhi Burhanu, Almabsutil Wujudi Karamu wa Ihsanu. Ashhadu Allahu Ilaha Illallah wa Hudha La Shariqalah. Shahadatan tu'aribu bihal lisan Amma tadammanahul janan min attasdiqi biha wal idhaan Wa ashadu anna saydana muhammadan abdassadiqa fi qawlihi wa fi'alih Wal mubalighanillahi ma amarahu bitabliighi li khalqihi min fardihi wa naflih Allahumma pasalli wa sallim, Bi ajali salawati wa ajma'iha Wa azkat tahliyati wa ausaiha, Ala hadal abdi aladhi waffa bi bihaqq al'ubudiyyah wa baraza piha fi hilatil kamal amma ba'du faya ibadallah usikum wa napsi bitagwa Allah wa ta'atihi la'an lakum turhamun ta'ala fil quranil karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wal tandur nafsun ma kaddamal lighat wa attaqullah inna allaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul Azim Masyurul Hadirin Jemaah Salat Jumat yang dirahmati Allah SWT Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita ni'mat al-iman wal-islam Sehat wal-afiat Ni'mat waktu dan umur Sehingga di hari yang penuh barakah, Hari yang dikatakan Rasulullah merupakan Sayyidul Ayyam Penghulu dari segala hari siapapun yang memuliakan hari yang dimuliakan Allah insyaallah kita pun akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bersyukur pula saat ini kita masih berada di dalam bulan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan insyaallah kita semua yang selalu hadir untuk merayakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dicatat kita termasuk golongan hamba-hamba yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai khatib pada kesempatan ini saya mengajak kepada diri saya dan kepada kita semua mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa di dalam pengertian imtisal awamirillah wajitina abu nawahih menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ma'asyral hadirin Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memang tidak lain kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan jaminan bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kebaikan kehidupan dunia dan di akhiratnya sebagaimana Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Allah akan selalu beri jalan keluar dari setiap permasalahan kehidupan yang ia hadapi. Ya Jazallahu Makhraj. Allah akan memberikan jalan yang terbaik dari apa yang mereka inginkan. Wa yarzukhumin haythulayyathasib. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada orang-orang yang bertakwa dari jalan yang Ia tidak duga-duga. Allah -duga. Wamiyatawakal Allahul Fahuhasbu dan siapapun mereka yang selalu bertakwa kepada Allah mereka akan selalu berserah diri kepada Allah di dalam kehidupannya innallaha balighu amri karena orang-orang yang bertakwa yakin bahwa Allah akan menyampaikan semua hajat-hajatnya gaddjalallahi kulli syaiin ghadra dan setiap sesuatu itu bermuara dan akan kembali kepada Allah subhanahu wa taala oleh karenanya ikhwani pada kesempatan ini khotib mengajak kepada diri saya sendiri mari kita selalu bertakwa kepada Allah hanya orang-orang yang bertakwa yang akan diberikan Allah kebahagiaan hanya orang-orang yang bertakwa yang diberikan Allah ketentraman dalam kehidupan rumah tangganya dan sebaliknya bagi mereka yang tidak bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Wa man an dzikri, mereka melupakan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Fa innallahu maisyat dzanka wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dalam kehidupannya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah, sekalipun mereka adalah seorang pejabat, maka justru jabatannya akan menghinakan ia dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Sekalipun dia mempunyai harta yang banyak Maka harta tersebut akan menyiksa ia dalam kehidupannya Dan nanti kata Allah SWT Di hari kemudian Di hari pembalasan Allah akan bangkitkan bagi orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah SWT Dengan keadaan yang buta Ikhwan rahimakumullah. Oleh karenanya ikhwan rahimakumullah Setiap Jum'at khutib Selalu mengajak untuk bertakwa Bukanlah ini kalimat seremonial Ini adalah kalimat kunci Dari setiap khutib Untuk mengajak jamaah solat jumat bertakwa kepada Allah Untuk mendapatkan kebahagiaan Man amila salihan Mindakarin aw untha Wahwa mu'minun Falanuhyiannahum hayatan tayyiba Walanadziyannahum ajrohum Bi'ahsanimakanu yakmalun barang siapa dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan amalan-amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah baik mereka laki-laki ataupun perempuan dan ia lakukan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala fala nuhyiyannahum hayatan thayyiba Allah akan berikan kehidupan yang terbaik baginya wala nuhyihinnahum hayatan tayyiba walanajziannahum ajrahum biahsanima kaanu ya'malun dan nanti mereka akan dibangkitkan mereka akan dibelikan jaza oleh Allah mereka akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa dengan pembalasan yang paling indah yang jauh lebih baik dari apa yang ia telah persembahkan untuk Allah subhanahu wa taala hadirin Jamaah Salat Jumat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Dalam suasana Rabi'ul awal Kita selalu hadir Di majlis-majlis maulid Baik itu di masjid-masjid Di musallah-musallah Di kampung-kampung Di instansi-instansi Bahkan di sekolah-sekolah Mengadakan peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam ini merupakan ekspresi kecintaan kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ternyata Alhamdulillah kita di Indonesia, wabil khusus di Kota Palembang adalah umat yang begitu mencintai dan antusias mengadakan peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai setiap hari pagi, siang, sore, maghrib. Isha, kita bisa menghadiri peringatan-peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan ekspresi cinta kita kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagi mereka yang betul-betul cinta, bagi mereka yang selalu bersolawat kepada Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam Firmannya. Wahmakan Allahuliyadzibahum wa antafihim. Allah, Allah tidak akan mengadab satu kaum. Allah tidak akan mengadab satu kampung. Allah tidak akan mengadab satu keluarga. Kalau di tengah-tengah mereka ada Engkau, wahai Rasulullah. Bagaimana kita menghadirkan Rasulullah? Perbanyak salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengikuti sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk apa kita hadir majelis? untuk apa kita hadir maulid kalau sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kita jalankan satu hal yang paling sederhana satu hal yang merupakan primer dalam kehidupan kita terkadang kita pergi maulid ke sana kemari akan tetapi kita tetap meninggalkan sholat berjamaah di masjid di mana uswah Nabi yang kita ikuti ikhwani rahimahkamullah mengikuti ikhwah mengikuti uswah artinya kita mengikuti jejak yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW bagaimana tutur katanya Rasulullah bagaimana cara Rasulullah menghadapi orang yang lebih tua Rasulullah adalah seorang pemimpin Rasulullah adalah seorang politikus Rasulullah adalah komandan perang tapi Rasulullah bisa menempatkan Di mana ia bertutur Dengan akhlakul karimah Buatul liutam imamah karimal akhlak Kata Rasulullah Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak Terkadang Rasulullah berkata keras Sebagian orang mengatakan Rasulullah itu lemah lembut Betul Rasulullah, Rasulullah itu orangnya lemah lembut tapi terkadang Rasulullah harus berkata dengan tegas sebagaimana Allah katakan di dalam Firman-Nya, Muhammadur Rasulullah nama nama'ahu asyidda alal kuffar ruhama ubayinahum Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama baginda Nabi Muhammad mempunyai kepribadian seperti Nabi Muhammad mengambil wasilah mengambil uswah dari baginda Nabi Muhammad bagaimana orang-orang bersama Rasulullah asyidda alal kuffar tegas terhadap kekufuran Ruhama ubainahum mereka kasih sayang dengan sesama mereka beda dengan hal yang kita lihat saat ini ikhwani rahimakumullah mereka justru asyidda mereka tegas terhadap orang-orang muslim akan tetapi Ruhama mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang kufar yang menegakkan kebatilan yang mereka melakukan kemaksiatan justru mereka berkolaborasi sementara yang asyiddah untuk menentang kemaksiatan tersebut justru mereka perlakukan hukum yang keras dan bahkan bisa langsung orang-orang yang menegakkan kebenaran itu dituduh sebagai teroris ikhwani rahimakumullah oleh karenanya hadirlah kita di majlis maulid Untuk mengikuti uswah dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kasih sayang Rasulullah terhadap keluarga Rasulullah mengajarkan Al-Agraab, Aula Bil-Ma'ruf Orang-orang dekat dengan kita, keluarga kita, sanak kita, keluarga kita, famili kita Lebih utama untuk kita berbuat baik terhadap mereka Kita melihat keluarga kita Mana diantara keluarga kita yang susah? Mana yang perlu kita beri bantuan? Mana yang perlu kita harus silaturahmi selalu kepada mereka? Ikuti uswahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruhama Rasulullah selalu kasih sayang dan kasih sayang yang paling utama, Ikhwan, tuangkan kepada keluarga kita. Berkasih sayanglah kita dengan keluarga baginda Nabi SAW adalah Habibullah kekasih Allah hadiah untuk umat Nabi Muhammad adanya Rasul SAW salawat kepada baginda Nabi adalah hadiah buat kita apapun yang kita inginkan diawali dengan salawat kepada Rasulullah insyaAllah disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah adalah sosok manusia yang dikatakan oleh Allah di dalam hadis kursi, "Laula ka laulaka ya Muhammad, ma khalaqtu aflad. Kalau tidak engkau wahai Muhammad, kalau tidak engkau wahai Muhammad, tidak aku ciptakan apapun di muka bumi ini." Allah tidak ciptakan dunia ini. Allah tidak ciptakan Makkah Allah tidak ciptakan Madinah, Allah tidak ciptakan Kaabatul Mukarramah. Bahkan Allah tidak datangkan, tidak ciptakan Nabi Allah Adam, hanya karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam turunnya Nabi Allah Adam ke dunia, merintis kehidupan dunia ini untuk menjelang kehadiran cucunya Sayyiduna Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam Adanya Nabi Allah Adam untuk menitipkan Nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di tulang sulbinya Sampai satu ketika Ikhwan Rahimahkumullah Nabi Allah Adam Alaihi Wasallam Bingung melihat malaikat kumpul di belakangnya Nabi Allah Adam bertanya Kenapa kalian para malaikat kumpul di belakangku Apa jawab malaikat Kami kami sedang menikmati nur cucumu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di tulang sulbimu. Maka Nabi Allah Adam pun ingin melihat nur dari cucunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia minta kepada malaikat untuk memindahkan nur tersebut dari tulang sulbinya ke atas matanya agar ia bisa memandang akan tetapi ikhwan setelah biiznillah diizinkan Allah dipindahkan di atas kelopak matanya Nabi Allah Adam Nur Nabi Muhammad para malaikat berkumpul di depan Nabi Allah Adam untuk memandang di atas kelopak mata Nabi Allah Adam ada Nur Nabi Muhammad sementara Nabi Allah Adam belum bisa memandangnya dia minta dia minta kepada malaikat Wahai malaikat Untuk memindahkan nur Nabi Muhammad Di kedua jempolnya Dia ingin memandang nur cucunya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu ikhwani setelah dipindahkan Lalu Nabi Allah Adam memandang Dan mengucapkan doa Mengucapkan doa Dan doa itu diabadikan Setiap kita mendengar solat Setiap ketika mendengar azan Ashadu anna Muhammadar Rasulullah marhaban ya Habibi marhaban ya Habibi Wa kurrata'in Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lalu diusapkan kedua jempolnya oleh Nabi Allah Adam ke matanya Dan dengan doa agar mata-mata kita Menjadi mata yang mendapatkan nur Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam Begitu mulia Nabi Allah Adam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah Adam pun ikhwani rahimakumullah tidak mau berhenti memandang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ikhwani rahimakumullah maka Nabi Muhammad adalah hamba Allah yang diberikan Allah kuasa penuh untuk memberikan rahmat kepada kita semua sebagaimana Allah katakan Wahai Arsal Naga, Illa Rahmatan Lil Alamin. Tidaklah Aku mengutus Engkau, Wahai Muhammad, kecuali untuk memberikan rahmat kepada semesta alam. Dan rahmat inilah ekwan rahimakumullah. Rahmat inilah yang dapat memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hidup tanpa rahmat Allah Subhanahuwataala maka hidup kita akan gersang, ikhwan mati, tidak dalam rahmat Allah maka kita akan mati dalam su'ul khatimah oleh karenanya ikhwani rahimahkumullah perbanyak salawat kepada Rasul SAW pelajari apa uswah yang mesti kita ikuti sebagai umat Islam apa yang dilakukan oleh Rasul SAW perbaiki akhlak kita perbaiki tutur kata kita jalin hubungan silaturrahmi hormati orang-orang yang lebih tua dari kita sayangi mereka yang lebih muda daripada kita dan satu prinsip jangan hanya memikirkan diri sendiri orang yang cuma memikirkan diri sendiri adalah orang yang paling tidak disukai oleh Allah dan tidak ada nilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala semoga di jum'ah yang penuh barokah ini Allah memberikan kita rahmat bebarakati sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita jadikan hadirnya kita di setiap peringatan-peringatan Maulid untuk mengambil daripada contoh suri tauladan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam manfaatkan di dalam kehidupan ini sebagaimana firman yang saya bacakan di atas tadi wa makana allahu yu'adhibahum wa fihim kita Allah tidak akan mengadap kita kalau Rasulullah ada bersama kita banyak banyak salawat kepada Rasulullah dan yang kedua Allah katakan wa makanallahu adibahum wa hum yastahu dan Allah tidak tidak akan mengadap kita kalau kita selalu beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa taala bersujud bertafakur dan merenungi dosa-dosa kita. Jangan kita coba menangis kalau tidak dapat rezeki. Jangan kita menangis kalau tidak dapat keberuntungan, tapi kita tidak pernah menangis akan banyaknya dosa-dosa kita. Insya Allah, Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan mendapatkan selalu bimbingan dari Allah, memanfaatkan kehidupan sisa-sisa kehidupan ini dengan sebaik-baiknya agar kita tidak menjagi, menjadi hamba-hamba yang rugi, sebagaimana digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alawal asar demi masa, demi waktu, demi umur yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita saat ini. Inal insan nala Sungguh kita selalu dalam keadaan kerugian. Ilalladina amanu kecuali mereka yang beriman kepada Allah. Beriman itu bagaimana? Wa amilus salehah melakukan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kepada kebenaran walaupun itu pahit ikhwan Allah. Watawasaw bilhaq, watawasaw bil sabar dan mengajak kepada kesabaran barakah Allah liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iya'kum bimafihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwa sami'ul -al alim aku lukaw lihada wa astaghfirullah al-adhim liwalakum wa li Muslimin wal Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi al -ra rasulahu bil huda wa Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin sayyidil awalina wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi alladhi tamassaku bi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin amma ba'du fa ibadallah usikum wa napsi bitagwa Allah wa taatihi la'allakum turhamun fagad gala Allah ta'ala fil quranil karim ya ayuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ladhimu ala khairi khalqih alaihi salatu wassalam fagad amarakum Allah bidhalika irshadan wa ta'lima wa ijlalan linabihi wa ta'zima fagad gala Allah ta'ala inna wa malai katahu yusalluna ala ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi taslima Allahumma salli ya Lil muslimi wal Muslimat wal muslimi wal Mu'minat, muslimi Al-Ahyai Minhum Wal amwat, Innaka Samia'un Garibun Mujibu Al-Dawad Wa Ghafirul Dhanobi Wal Khatiaan Allahumma Ansur islam Wal Muslimin Allahumma Wa Wal Muslimin Allahumma Sallimna Wal Muslimin Allahumma Sallimna Wal Muslimin Wakfina Wa Iyyahum Sharr Masa'ib Dunya Wal Dhin Allahumma Ansur Umat Sayyidina Muhammad Allahumma Aslih Umat Sayyidina Muhammad Allahumma ahfaz ummata sayyidina Muhammad, Allahumma stur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih dhatana baynana wa alif bayna gulubina wahdina subul as-salam wa najinna min ad-dulumati ila an-nur wajannibnal fawahshama dhahra minha wa ma Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa gulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tubali Ya Allah, innaka anta al-Tawab rahim wajalna shaqirina linaqmatik, muthina bhiha, qabli nalha, waatimahalina. Allahumma hadi nabi Ya Allah berikan kami hidayah dengan hidayah petunjukMu. Wajallah mimajusari firidok, jadikan kami hamba-hamba yang cepat menuju keridhaanMu. Walatulina waliansiwaq. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan sesuatu selain daripadamu. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan harta. Jangan kau jadikan kami hamba yang menuhankan jabatan. Walataja Allah, memanah lafaam mereka wa ashar. Dan jangan kau jadikan kami ya Allah hamba yang selalu lalai dan selalu bermaksiat kepadamu. Allah malatada Allah naalaman ilaa qafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan diri ini penuh dengan dosa kecuali Engkau ampuni ya Allah. Walahaman ilaa farrajita. Jangan kau biarkan kami hidup dalam kesedihan kecuali Engkau gantikan dengan kegembiraan. Walamaridon ilaa shafita. Jangan ada penyakit Penyakit pada diri kami, baik itu penyakit zahir ataupun penyakit batin, kecuali Engkau sembuhkan, ya Allah. Walla aibanillah saterta. Jangan ada kekurangan aib pada diri kami, kecuali Engkau tutupi, ya Allah. Walla haya tanillah. Gobaita haya arba'ala alamin. Tidak ada hajat-hajat kami, ya Allah. Kecuali semua Engkau ridha, ya Allah. Ya sari aridha, al ya Allah. Engkau yang cepat menuju keridhaan. Alif lamma la ya milku ilad doa. kami, ya Allah, yang tidak punya kekuatan yang tidak punya senjata kecuali doa fa innaka fa'alul limatasha sungguh kau dapat melakukan apa yang kau kehendaki ya manismu hudawa wahai Allah yang namamu merupakan obat wa dzikru zikir kepadamu merupakan kesembuhan wata'atahul ghaniyan taat kepadamu merupakan kekayaan salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah innallaha ya'muru bil Adli wal ihsan Wa ita'idil kurba Wa inha'anil fahshu' Wa al-munkar Wa al-bagh Ya'idukum la'alakum على نعمه يزدكم Wa من ala يعطيكم yazidkum Wa